Para wanita Dengan tabiatnya dan fitrahnya Sungguh kau pukul dia Dengan kau cerca dia Lebih sakit dicerca Lebih sakit dicerca sebentar pukul sebentar Selesai. Tapi kalau kamu ucapkan Dengan ucapan-ucapan yang jelek Ini fikum Akan melekat padanya lama Susah untuk hilang Padahal mereka Siapa lagi kalau bukan suaminya yang memujinya Siapa lagi? Jadi perintah untuk menjaga hijabnya dari orang lain, artinya khusus buat dirimu, buat kalian wahai para suami. Maka kalau engkau menjelekkan dia, apa sisanya? Dasar jelek, astagfirullah. Atau dengan ucapan-ucapan yang lebih pedas dari itu, cantik enggak? Habis sudah, habis. Harapan dia satu-satunya adalah suaminya. Ya. Tapi kalau kamu suaminya sudah menjelekan, apa jadinya? Ya. Kamu cacimaki, kemudian kamu jimai. Ya. Ini memalukan sekali. Ya. Malu dengan dirimu sendiri. Engkau cerca dia di siang hari, kemudian engkau jimai di malam hari. Kau dimana ya. azokam Allah. Rasulullah s.a.w. menganjurkan, mencontohkan untuk memuji para istri. Menyanjung mereka. Dan memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang baik. Dan ini fikum Sunnah, jangan dikatakan bahwa itu adalah ah, itu rayuan gombal bukan, itu Sunnah, bukan rayuan gombal. Biasakan panggil dengan panggilan panggilan yang baik, dan itu sebagaimana laki-laki juga suka dipanggil dengan panggilan yang baik oleh istri, istri juga suka dipanggil dengan panggilan yang baik oleh suami, dan itu adalah betul-betul sesuatu yang akan menambah ya, Mawaddah dan rahmah pada rumah tangga. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Itu perkara yang sangat penting.